Halo Sobat Akademisi, jumpa lagi bersama saya, Petrus Lendek. Pada video kali ini, Sobat Akademisi akan menemani teman-teman untuk mereview salah satu buku yang sangat, menarik, sangat baik dan sangat menarik buat teman-teman. Yaitu bukunya seperti apa? Ini dia. Read that, increase your financial IQ, get smarter with your money. Artinya, ayah kaya tingkatkan IQ finansial anda, Dapat akan lebih cerdas dengan uang Anda dan penulis buku ini adalah Robert Kiyosaki uh, dalam buku tersebut uh, memberikan wawasan buat kita teman-teman ya selama bertahun-tahun Robert Kiyosaki sangat yakin bahwa investasi terbaik yang dapat dilakukan seseorang adalah meluangkan waktu untuk benar-benar memahami Cara kerja uang seseorang, artinya Terlalu banyak orang yang jauh lebih tertarik ya pada skema yang cepat dan atau mencoba mencari jalan-jalan pintas menuju sebuah kekayaan nyata seperti yang telah saya katakan berulang-ulang kali dan bahkan di beberapa buku yang saya temukan teman-teman ya seseorang yang baru benar-benar berada di bawah proses bagaimana uang bekerja sebelum seseorang dapat mulai mencoba melarikan diri dari perlombaan tikus kehidupan harian, maka sekarang dalam buku terbaru dalam Siri Tiket Portet yang populer ini, ya teman-teman Kiyosaki menjabarkan ada lima prinsip utama kecerdasan keuangannya untuk bagaimana kita memahami untuk uh, semua orang. Yang pertama itu adalah bagaimana cara kita meningkatkan uang. Artinya uh, Robert Kiyosaki menunjukkan kepada kita adalah uh, kita, cara kita menilai diri sendiri dan prospek diri kita sendiri bagaimana kita cara kita untuk memetakan akan masa depan finansial teman-teman dan yang kedua ya uh, bagaimana melindungi uang anda jadi baik atau buruknya pajak adalah cara hidup nah kiyosaki juga menunjukkan kepada teman-teman bahwa sebagai seorang pembaca bukan apa yang anda buat tetapi apa yang Anda simpan. Ini sangat menarik, teman-teman. Kata-kata ini sangat menarik. Dan yang ketiga, uh, bagaimana menganggarkan uang? Artinya apa? Uh, semua orang ingin hidup besar, ingin hidup layak, uh, semua orang ingin hidup mapan, teman-teman. Tetapi, teman-teman harus tahu dan harus belajar bagaimana hidup sesuai dengan anggaran, teman-teman. Nah, jangan kita paksakan membeli sesuatu, tapi kita tidak mampu, teman-teman. Contoh, misalnya kita tidak ma uh, mampu untuk menansur akan uh, sebuah sepeda motor, tapi kita ingin membeli motor yang harganya sekitar 50-an juta. Sementara kita, penghasilan kita tidak menentu. Nah, ini yang perlu kita harus hati-hati dalam mengambil sebuah resiko, teman-teman ya dan yang berikut itu adalah yang keempat bagaimana memanfaatkan uang Anda saat teman-teman membangun sebuah IQ finansial ya teman-teman mengetahui bagaimana memanfaatkan uang teman-teman adalah ini merupakan langkah yang penting teman-teman nah buku ini akan mengajarkan teman-teman bagaimana mengambil hal-hal seperti itu nah yang kelima itu adalah Bagaimana meningkatkan informasi keuangan Anda? Teman-teman nah, harus tahu bagaimana meningkatkan informasi mengenai keuangan teman-teman. Dan Kiyosaki juga menunjukkan kepada kita bagaimana caranya untuk mempercepat akan sebuah kekayaan teman-teman. Nah, saat teman-teman belajar lebih banyak dan lebih banyak lagi, ya, itulah yang diajarkan kepada kita. Terus lalu Uh, untuk meningkatkan Dan untuk meningkatkan hal seperti itu Ya maka teman-teman harus banyak banyaklah Untuk belajar dan belajar mengenai keuangan Itulah lima hal ini yang Dalam buku ini Teman-teman ya Dalam buku ini Yang sekiranya dapat memahami teman-teman uh, uh, Untuk uh, Mengambil langkah Dalam uh, Sebuah uh, uh, IQ finansial teman-teman ya, oke okay. bagi teman-teman yang baru belajar yang baru uh, menonton video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe agar uh, saya lebih semangat lagi untuk uh, mengupload video-video yang lebih menarik, untuk saya bisa mereview buku-buku yang menarik lagi teman-teman terima kasih salam sobat akademisi